Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar syarah Kitab Ihya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan syarah Kitab Ihya ini dan di kesempatan ini kita akan masuk pada tugas yang ke-6. Kita masih berada di dalam bab Adab Kesopanan Guru dengan Muridnya. Yaitu di bab yang kelima ya insyaallah kita akan lanjutkan bagus sekali kajian kitab ihya ini syarat dengan hikmah tugas yang keenam adalah mencukupkan bagi murid itu menurut kadar pemahamannya maka ia tidak menyampaikan kepada murid saat yang tidak terjangkau oleh akalnya dalam hal itu mengikuti penghulu manusia Rasulullah Sallam mengambil sabda Nahnu an -nun wa ala qadri Kami golongan para Nabi itu diperintahkan untuk menempatkan mereka pada kedudukan mereka. Dan berbicara kepada mereka Menurut kadar akal mereka Jadi Kita berbicara Jika Nabi menjadi perintah oleh Allah Menempatkan manusia Sesuai kedudukan mereka Berbicara kepada mereka Menurut kadar akal mereka Maka para ulama Yang menjadi warasatul ambia Tentu harus mengikuti Arahan dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW Jika tidak demikian Kita kerjakan Jika kita asal berbicara kepada manusia Tanpa mempedulikan Kedudukan mereka Pangkat mereka, jabatan mereka Berbicara kepada mereka Asal saja ya Tanpa mengukur kadar akal mereka Maka pastilah Akan terjadi fitnah Yang sangat besar Di muka umum ini maka seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini diperintahkan diberi instruksi supaya mereka berbicara itu melihat kepada siapa dia berbicara nilah akhlak dan juga menggunakan bicara sesuai dengan akal mereka jadi tidak boleh asal-asal berbicara ya maka kita harus menggunakan adab, ya, menggunakan apa e, tata kerama, ya, dan tentu saja tata kerama yang paling hebat, paling mulia itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. ya, seperti Rasulullah ketika ingin menyampaikan sesuatu tentang Islam, maka beliau mengajak Undang makan terlebih dahulu para tokoh, tokoh dikumpulkan. Kemudian diundang lagi yang kedua kali, barulah di situ beliau berbicara bahwa dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia harus menyampaikan suatu kalimat yang ringan di lidah tapi berat dalam timbangan Allah yaitu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Namun yang terjadi adalah kaumnya mereka Rasulullah itu menolak seruan beliau. Maka hendaklah dia menguraikan hakikat kepada murid apabila dia mengetahui bahwa murid itu memahaminya benar-benar. Dan beliau selalu bersabda: Ma'ahadun yahd disu kauman bihaditsin la tablughu Ukuluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim tidaklah seseorang itu ya berbicara kepada suatu kaum dengan satu pembicaraan di mana akal mereka tidak sampai badannya, malaikat bicara itu akan menjadi fitnah atas mereka. ini seperti sekarang ini banyak kita lihat orang yang menyampaikan hadis rasulullah tidak melihat siapa objek bicaranya, tidak melihat kedudukan orang yang ada di depannya, main sampaikan aja ini fit, ah ini ini, ini ini. ini, ini, ini terjadilah fitnah yang banyak ya. Kerusakan yang besar. Ya. itu kita alami sekarang. Ya. Ketika orang menyampaikan dakwah ini tidak bil adabiyah. Ya, tidak dengan adab. Tidak dengan tata kerama yang baik, sopanan. Seolah-olah dia melebihi para nabi, para para nabi saja. Ya. Itu ketika berbicara itu dengan kata-kata yang luar biasa bil hikmah wal jika berdebat wajah jika berdebat baik banyak orang-orang yang ketika menyampaikan hilang tata kerama kesopanan itu sebabnya dalam bab ini penting sekali saya katakan Imam Imam Ghazali Tata kesopanan bukan hanya murid Tapi juga guru, guru juga harus menyampaikan satu itu dengan sopan santun maka terbuktilah ketika Para wali masuk ke negeri Nusantara ini Berkahlah negeri kita ini Dengan adabnya para wali Menyampaikan Islam Penuh dengan sopan santun, tata kerama Sehingga orang terketuk hatinya Untuk masuk pada ajaran Islam Sayyidina Ali radallahu an karamallahu berkata sambil menunjuk ke dadanya, "Sesungguhnya di sini terdapat ilmu-ilmu yang banyak." Ya? Jadi Ali mengatakan di dada ini di sini sambil menunjuk ke dadanya, terdapat ilmu yang sangat banyak seandainya saya mendapatkan orang-orang yang sanggup membawanya. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang tidak disampaikan oleh para sahabat itu. Saking banyaknya dan dia memilih-milih, memilah-milah siapa yang boleh mendengar ini, siapa yang boleh nyampaikan ini. nggak boleh semuanya disampaikan. Benarlah ia, iya, karena hati orang-orang bajik adalah kuburan rahasia-rahasia. Maka tidak sioknya bagi orang yang alim untuk menyiarkan seluruh apa ini diketahuinya kepada seorang. Itu bukan bukan sikap yang bijaksana, semuanya disampaikan, enggak seperti itu. Ya, maka kata Imam Ghazali ini jika orang yang belajar itu memahami, namun ia ya bukan orang yang ahli untuk memberi manfaat, bagaimana kalau dia tidak paham, jadilah fitnah. Ya, seperti sekarang. Fitnah, fitnah, sangat banyak. Nabi Allah Isya'ala berkata, janganlah kamu gantungkan permata di leher babi. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Permata, kata-kata hikmah, itu dilaksana permata. Jangan diberikan kepada para babi, babi yang hewan-hewan yang hanya menuruti nafsunya. Ini satu perumpamaan yang bagus. Sesungguhnya hikmah itu lebih baik daripada permata. Maka barang siapa yang membencinya maka dia lebih buruk daripada babi. Oleh karena itu dikatakan takarlah setiap orang dengan standar akalnya dan timbanglah dia dengan timbangan pemahamannya. Sehingga kamu selamat daripadanya dan bermanfaat bagimu. Dan jika tidak maka terjadilah pengingkaran karena perbedaan standar. Sebagian ulama ditanya tentang suatu namun dia tidak menjawabnya. Maka penanya itu berkata, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersaudah? Mengatakan ilman nafi'an jah jumal Qiyamah mulejman minar barangsiapa menyembunyikan ilmu yang bermanfaat maka dia datang dari kiamat dengan dikendalikan oleh dari api neraka. Lalu si ulama berkata biarkanlah kendali itu dan pergilah jika datang orang yang memahaminya dan yang menyembunyikannya maka suruhlah ia mengendalikanku. Ya, sampai begitu ya Ketika para ulama itu Ditanya tapi dia diam Terus yang nanya ini ngeluarin hadis ya Dari Ibn Majah Dari Abu Said Siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat Maka datang dari kiamat Dengan kendalikan dengan kendali dari api neraka Maka ulama itu berkata Biarkanlah kendali itu Pergilah kau Ya jika datang orang yang memahaminya dan saya menyembunyikannya, maka suruhlah yang Nah Maksudnya kita. Ini pertanda kehati-hatian. Kita harus berhati-hati menyampaikan ilmu. Makanya yang saya sampaikan dalam syarah kitab Bihalumud ini, apa yang disampaikan Ghazali, apa yang berat-berat maka saya agak ringankan, supaya mudah bagi para pendengar itu untuk ma'amin. Janganlah kamu berikan kepada orang-orang tolol akan harta benda, jangan kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh akan harta bendam. Surah An-Nisa 5. Ini Allah sedang beri peringatan bahwa harta saja, ya, tidak boleh diberikan kepada orang yang bodoh, karena akan menjadi fitnah. Ya, jadi kita harus berikan harta ini baik-baik sebijaksana mungkin Kepada orang yang betul-betul akan mengurusnya Sebagai peringatan bahwa memelihara ilmu dari orang yang merusakkannya dan bayakannya adalah lebih utama Jadi ilmunya harus kita pelihara dari orang yang bisa merusakkan ilmu itu atau membahayakannya Zalim dalam berikan kepada orang yang tidak berhak Tidaklah lebih kecil daripada zalim dalam menjaga orang yang berhak Anshuru durran baina sarihatin na'am Fa'asbaha mahzunan biraiyatil ghanam Li'annahum amsau bijahlin liqadrihi Fala'ana udahi An utawwikahu baham Fa'in latafallahu latifu billutfihi Wasadafattu ahlan lil ulumi wal hikmah Nasyartu mufidan Wastafattu mawaddatan Wa illa famakzunun ladayya wa muktatam faman juhala waman mana al ada satu ungkapan ya apakah saya taburkan permata di kalangan penggembala ternak di pagi hari lalu permata itu menjadi tersimpan oleh penggembala kambing karena mereka masuk waktu sore dalam keadaan bodoh akan nilainya maka saya tidak mengorbankannya dengan mengalungkannya di leher anak kambing Jika Allah yang lembut belas kasihan dengan belas kasihnya Dan saya menjumpai orang yang ahli ilmu dan hikmah Maka saya sebarkan sesuatu yang berguna Dan saya akan mendapatkan kasih sayang dan jika tidak Maka ilmu itu tersimpan dan tersembunyi padaku Barang siapa yang berikan ilmu kepada orang yang bodoh Maka ia menyanyiakannya Barang siapa yang mencegah dari orang yang dapat menerimanya Maka ia telah berbuat zalim jadi kita jangan sampai juga ada orang yang memang berhak, ya, pantas untuk menerima ilmu itu tapi kita halangi. Tapi ada orang yang bodoh kita berikan itu juga tidak bijaksana. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah mana orang-orang yang pantas untuk menerima satu ilmu dan mana yang tidak. Ya. Nah ini saya teringat ada satu film bagus ya, Kung Fu Panda itu dulu eh, ketika seorang apa, eh, guru sifu dia mengajarkan anaknya itu, anak muridnya dengan satu ilmu bela diri. Ya. Nah apa yang terjadi kita ketika eh, sudah begitu hebatnya Tai Lung ini ya, Tai Lung itu uh, Ya seperti Macan tutul gitu lah. Ya Ketika Master Sifu Membawa Tai Lung ini kepada Master Okwe Gurunya Apa yang terjadi Ternyata Master Okwe menolak Tai Lung itu Ya Padahal ilmunya banyak sekali si tai Lung itu, tapi ternyata di dalam hatinya penuh dengan kejahatan, dasar batinnya penuh dengan kebuasan, ya dan itu terbaca oleh Master Okui. Ini satu kisah dalam film Kung Fu Panda yang bagus sekali, ya Ini cerita. Salah satu hikmah bahwa kita sebagai guru mesti berhati-hati dengan murid-murid kita. Tugas yang ketujuh adalah sioknya menyampaikan kepada murid yang pendek akal akan sesuatu yang jelas dan patut baginya, dan ia tidak menyebutkan kepadanya bahwa di balik ini ada sesuatu yang detail di mana ia menyimpannya daripadanya. Jadi, kalau ada murid yang pendek akal, kita sampaikan saja yang, sesuatu yang jelas, pantas baginya kita tidak sebutkan di balik ini ada ini ini ini nggak usah karena itu nanti akan membuat dia bingung nah, karena akalnya pendek sekali karena hal yang detail ini dikatakan bang geser di mana dia menyimpannya daripadanya karena hal itu menghilangkan kesenangan dalam ilmu yang jelas itu mengacaukan hatinya terhadap ilmu dan ia menduga bahwasanya gurunya itu kikir kepadanya akan ilmu itu Karena setiap orang itu menduga bahwa dirinya itu ahli itu setiap ilmu yang detail Tidak ada seorang pun kecuali ia kepada Allah tentang kesempurnaan akal sendiri Sedangkan orang yang paling dungu dan paling lemah akalnya adalah orang yang paling bergembira dengan kesempurnaan akal Jadi kalau ada orang yang menganggap akalnya sempurna itulah orang yang paling tolol ya paling lemah akalnya ya merasa akalnya lebih sempurna padahal kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan ini diketahuilah bahwasanya orang yang awam yang terikat dengan ikatan syarak dan di dalam jiwanya telah meresap akidah-akidah maksur dari ulama salaf tanpa samar tanpa menawilkan dalam pada itu kandungan hatinya baik sedangkan akalnya tidak mampu mengkuli banyak daripada itu maka tidak sioknya guru itu mengacaukan itikannya tapi sioknya dia memberikan pekerjaannya. Jadi guru-guru seperti ketika menghadapi murid-murid yang pendek akal ini, udah ya jangan dikasih ya hal-hal yang samar. Sebab seandainya yang menyebutkan kepadanya takwilan takwilan yang zahir maka terlepaslah ikatan orang awam itu dan tidak mudah untuk mengikatnya dengan ikatan orang khusus maka hilanglah tutup menghalang yang antara ia dan kemaksiatan kemaksiatan dia berbalik menjadi syaitan yang berhakah yang menakjubkan dirinya dan orang lain ini menimbulkan bahaya kalau orang yang kurang akal itu kita jejali dengan hal-hal yang pelik. Jangan sampai jadi seperti Bahkan tidak sejaknya Bersama orang-orang awam untuk menyelami Hakikat-hakikat ilmu yang detail-detail Jangan kita ajak Orang-orang awam tuh Yang bodoh, yang tidak mengerti apapun Awam Disuruh menyelami hakikat ilmu Yang detail-detail jangan Ya, ini Jangan sampai seperti itu Tetapi terbatas bersama mereka Pada pelajaran ibadah Pengajaran amanat Dalam pekerjaan-pekerjaan dihadapinya Itu aja Tentang ibadah kasih amanat ya nah, Seringkali kita lihat dalam satu majelis Ada seorang guru yang kurang bijaksana Sampaikan ilmu yang detail-detail Pelik-pelik kepada yang dengar Ya terjadilah fitnah Itu yang terjadi sekarang Ya maka ilmu-ilmu ma'rifatullah itu tidak boleh disampaikan secara detail. Ya, tidak boleh. Kalau kita sampaikan secara detail, bukan kepada orangnya, ya sudah. Tunggulah fitnahnya. Dan mengisi hati mereka dengan senang kepada syurga dan takut kepada neraka Sebagaimana lafal al Qur'an Tidak usah dia menggerakkan syubahat Karena barangkali syubahat itu akan melekat di hatinya dan sukar untuk melepaskannya Maka dia akan menjadi orang celaka dan binasa Jadi kita jangan sampaikan ke dia Ini orang mati materi tentang hal yang syubahat, yang samar Bisa-bisa nanti melekat yang syubahat itu pada hatinya Seperti misalnya kalau orang takbiratul ihram ketika sholat kita sampaikan yang syubhat kepada Jemaah ada jemaah yang kurang akalnya jadi beribadahnya jadi susah dia melekat ya sehingga ragu terus ketika takbiran ragu ragu ragu akhirnya jadi gila dan itu banyak terjadi orang belajar tarekat syariatnya belum belajar gila dasar yang tidak kuat ingin melangkah lebih tinggi ya gila secara global garis besar tidak sejuknya untuk membuka pintu pembahasan bagi orang-orang awam -orang karena hal itu akan mengosongkan pekerjaan pekerjaan mereka yang merupakan penegak makhluk dan terus menerusnya kehidupan orang-orang tertentu, jadi kita tidak sejuknya buka pintu-pintu pembahasan bagi orang-orang karena itu bisa mengosongkan dia nanti orang awam itu sibuk sibuk dengan ini hal-hal yang sibuk kepada topik bahasan satu ilmu sehingga pekerjaan tertinggal ini hati-hati juga dan terus banyak terjadi sekarang orang yang awam sibuk dengan satu topik-topik-topik ini topik ini topik tentang agama ini sehingga pekerjaannya terbengkalai fitnah yang terjadi, luar biasa Imam Ghazali Bahasnya detail Tugas yang ke 8 adalah guru itu Mengamalkan ilmunya, janganlah Ia mendustakan perkataannya dengan ilmu Itu diperoleh dengan pandangan hati Sedangkan pengamalan itu diperoleh Dengan pandangan mata Padahal pemilik pandangan mata itu lebih banyak Jadi guru Harus mengamalkan ilmu yang Sudah dia Dapatkan Jadi guru jangan sampai Hanya menumpuk ilmu Ya, bahkan ada satu kisah, Imam Hasan al-Basri itu diminta oleh jemaah itu menyampaikan satu ted, mengaku tentang membebaskan budak. Jumat ini ditunggu, tidak ada sampai berikutnya, tidak ada lagi. Jumat berikutnya tidak ada, oh sampai berapa jumat itu? Imam Hasan al-Basri tidak menyampaikan perihal keutamaan membebaskan budak. Nah, kemudian ketika sampai waktunya Imam Hasan Basri ini menyampaikan topik tentang keutamaan membebaskan budak waktu Jumat, khutbah Jumat. Nah, setelah khutbah, murid-muridnya itu banyak yang kecewa. Ya Imam, kenapa baru sekarang menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak ini? Kenapa tidak minggu-minggu Jumat yang dahulu? Apa jawaban beliau Sederhana aja jawabannya Kalau aku Menyuruh manusia Membebaskan budak Sementara aku sendiri tidak mengerjakannya Maka kemana wajahku akan letakkan Di hadapan Allah Aku baru diberikan Rizki untuk membebaskan Buddha Ya Dan ketika aku berhasil Melaksanakan apa yang akan aku sampaikan tersebut, disitulah terasa ringan aku menyampaikan perintah untuk membebaskan keutamaan keutamaan membebaskan Buddha jadi membebasan Basri ini mendahulukan amalnya sebelum dia berbicara dia mau bicara membebaskan Buddha, dia udah kerjakan dulu nah, kalau kita sekarang kebanyakan hobi menyampaikan, tapi tidak hobi melakoninya Senang menyampaikan Tapi tidak senang mengamalkan ya, Misalnya kita senang Ngomong tentang sabar Tapi kita sendiri ketika bertemu dengan Satu hal yang tidak menyenangkan Kita tidak sabar ya. Makanya Rasulullah SAW Itu memerintahkan kaum wanita Ya. Untuk berjihad ya, berjihad di rumahnya. Jihadukunna fi baitikumna. Jihad kamu itu di rumahmu. Jadi suami itu itu adalah ladang jihad bagi istri. Betapa beratnya seorang istri. Ya, ketika melayani suami itu bukan pekerjaan mudah tapi istri yang sukses mengurus suaminya, melayani suaminya, ya membantu suaminya dalam kekurangan, bersabar dengan kondisi suaminya, yang dalam kesempitan. Maka orang-orang yang seperti ini, ya perempuan-perempuan yang seperti ini adalah mereka yang silahkan memilih pintu surga mana saja yang ingin masuk karena ridho Allah itu berada pada ridhonya suami ya ini untuk para kaum wanita ya perhatikan baik-baik ini bahwa mengurus suami itu bukan pekerjaan mudah dan kita anggap enteng itu tugas berat Tapi tugas mulia yang ganjarannya luar biasa Ketika kita mengurus suami Suaminya dalam kondisi kaya raya Oh itu hal biasa Bagi seorang istri Suaminya berlimpah harta Dia mengurus dia, melayani dia tuh hal yang normal Hal yang biasa tapi kalau misalnya dia suaminya dalam kondisi yang jatuh usahanya, bangkrut bisnisnya, terputus, ya jalan-jalan pintu rezekinya, padahal sebelumnya berlimpah ruah, namun si istri masih tetap melayani suaminya dalam kondisi new normal. Ya, maka, Inilah istri yang benar-benar ya hatinya menyatu dengan suaminya, batinnya telah Menunggal dengan suaminya. Sehingga dia pantas dan layak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para wanita yang mendengarkan kajian ini Khususnya sudah Berkeluarga, sudah menikah ya Perhatikan ini baik-baik Ketika Anda Melayani suami Suami dalam keadaan Makmur itu, itu hal yang biasa saja Tapi ketika terus Melayani suaminya, ketika dalam kondisi Suami yang Rentan usahanya sudah jatuh bisnisnya karirnya habis tamat ya joshomi sakit-sakitan tapi tetap dia melayaninya tetap mengurusnya dengan sabar dengan telaten maka itulah surganya yang ada di depannya itu surganya. Ya, jadi, jangan jauh-jauh cari surga sampai eh, setelah kematian. Eh, di depannya itu ada surganya. Ya. Nah, kalau seorang anak, surganya di bawah telapak kaki orang tuanya. Nah, seorang istri, surganya itu ada di suaminya. Sampai kata Rasulullah, kalau sekiranya diizinkan manusia itu sujud pada, kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan seorang istri itu sujud pada suaminya. Sampai sampai demikian dalam, itu kan berarti Rasulullah itu sudah paham, sudah tahu, mengerti. Boa neraka itu memang neraka, perempuan. Ya. Perempuan yang seperti apa ya? Ya ketika dia suaminya berkelimpahan, dia urus suaminya dengan baik. Tapi ketika suaminya melarat, ya habis suaminya dicaci maki, direndahkan, dihina. Ya, nauzubillah na majid. Ini suatu tazkirah. nasihat ya bagi para istri kaum wanita di mana saja ya dan suami juga jangan mentang-mentang diberi harta yang banyak, kekayaan banyak, kawin lagi. jangan sampai seperti itu. Eh, kita lihat kanjang nabi ketika dia berkeluarga dengan Siti Khadijah Berpuluh tahun ya, Beliau tidak mau ya Tidak mau Punya istri lagi tidak mau Beliau baru menikah itu setelah istrinya meninggal dunia Setelah Khadijah tidak ada Dan itu pun wanita pertama yang dinikahinya itu adalah janda Kalau kita terbalik, ya istri masih ada yang pertama, ya ngelirik-ngelirik janda, ngelirik-ngelirik perawan, ngelirik, -ngelirik gadis, ya nausubah menjadi. Nah inilah nafsu. Alasannya sunnah Nabi. Memangnya sunnah itu hanya sebatas nikah saja. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah lainnya, ya. kita memilih sunnahnya yang, yang enak di nafsu kita, di syahwat kita, kawin lagi. ya, Makanya ada ungkapan siapa yang mencari istri yang sempurna, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Walaupun dia menikahi sampai empat istri. Ya. Jadi setiap manusia itu kodratnya pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan Siapa saja itu sudah kodratnya dari sana Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah subhanahu wa ya. ta'ala Maka kita ketika menikah itu bersiap siaplah Ketika kita menikah Kita sudah memilih pasangan kita kita harus siap dengan Bukan hanya Kecantikannya, kegantengannya Kayaknya Tapi kita juga harus siap dengan Kekurangannya Keterbatasan pelayanannya Ketidak maksimalan apa, Pelayanannya kepada kita Kita harus siap dengan seperti itu dan disitulah yang menjadi ladang Kesabaran bagi suami Ketika menghadapi istrinya Dalam kondisinya seperti itu Karena yang kita nikah itu bukannya Malaikat Bukan orang-orang yang sempurna Kita menikahi orang yang memiliki Kekurangan Kelemahan Dan kita harus sadar Bahwa yang kita nikah itu bukan orang yang sempurna Barangkali sempurna wajahnya, tapi belum tentu sempurna fisiknya. Barangkali sempurna fisiknya, belum tentu wajahnya sempurna. Barangkali sempurna wajahnya fisiknya, tapi belum tentu sempurna ahlaknya. Jadi, semua banyak sekali, variabel, variabel perubahan-perubahan yang beraneka ragam yang kita lihat ketika kita menentukan pilihan orang yang akan kita jadikan teman hidup sampai akhir hayat kita. Ya, jadi istri atau menjadi suami. Ya, ini pesan saya. Ya, jadi janganlah kita ketika melihat, oh istri saya ini ada kekurangannya apa ingin cari yang lain? Ah, ini kayaknya lebih sempurna, lebih cantik, lebih ini. Ketika kita dapat istri yang kedua, ternyata sama. Ini enggak ada bedanya dengan yang pertama, cari lagi yang ketiga, enggak puas lagi yang pencerah yang sempurna, cari yang keempat, nggak puas lagi diceraikan yang istri yang tahing yang keberapa, nikah lagi, terus itu, itulah nafsu yang tak ada habis-habisnya, tidak akan kenyang-kenyang. Maka kita di sini harus, ya. Uh, Kembali kepada topik ini, ya ketika menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang awam ya, Sampaikanlah sesuai dengan batas kedudukan dan akal mereka Kemudian tugas yang ke 8 yang terakhir adalah guru itu mengamalkan ilmunya Janganlah ya, tadi ini kita ulang lagi ya Janganlah yang mendustakan perkataannya Karena ilmu itu diperoleh dengan pandangan hati Sedangkan pengamalan itu diperoleh dengan pandangan mata Kata-kata ya, Imam Ghazali ini dalam Ilmu itu diperoleh dengan pandangan hati Amal diperoleh dengan pandangan mata Jadi kita baru beramal itu Ketika kita melihat Di depan mata kita Oh ini Contoh misalnya, ya kita dibilang orang ini ini ini, kita sabar mendengarkan omongannya, ya dengerin dengerin dengerin, itulah pandangan mata, ya dan dibuktikan dengan pandangan batin kita. Batin melihat, mata melihat. Terbuktilah apa yang tadi kita pelajari, sekarang kita amalkan. Jika pengalaman itu menyalahi ilmu, maka terhalanglah petunjuk. Setiap orang yang peroleh sesuatu dan dia berkata kepada manusia, janganlah kamu memperolehnya, karena sungguhnya ia adalah bisa yang binasakan maka manusia akan menertawakannya dan menuduhnya. Sedangkan mereka bertambah angkuh untuk melanggar apa yang dilarangnya. Sambil berkata, seandainya itu bukan satu yang paling baik dan paling lezat, maka ia tidak mengutamakannya. Perumpamaan guru yang membimbing terhadap murid yang dibimbing itu seperti ukiran dari tanah dan bayangan dari kayu. Maka bagaimanakah tanah itu akan terukir oleh satu yang tidak ada ukirannya dan kapankah bayangan itu lurus sedangkan kayu itu sendiri bengkok. Jadi, kalau guru membimbing muridnya, itu laksana ukiran, ya, terukir di tanah. Ya. Nah, jadi, kalau terbentuklah si anak itu oleh gurunya, nah, dan dia akan lurus si murid ini jika benda itu lurus. Tidak akan mungkin dia bisa lurus kalau di depannya itu bengkok. Gurunya bengkok, ya muridnya ikut bengkok. Maka kita harus berhati-hati sebagai guru. Ya, banyak sekali kesalahan kita ini, dosa kita sebagai guru itu banyak sekali. Makanya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, ya, makhluk-makhluk yang ada di laut, di darat, dimanapun, semua mohon ampun kepada. Orang-orang yang mengajarkan ilmu ini, ya, memberi ilmu ini, Lalu mohon kenapa? Karena sangat banyak, banyak sekali salah. <Sekan> Janganlah kamu melarang dari suatu perangai, sedangkan kamu melakukannya. Celah besarlah atasmu apabila kamu melakukannya. Kemudian difirman Allah: Atak bir anfusakum al-Baqarah. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik, sedangkan kamu lupa dengan dirimu sendiri? Jadi kita semua berlindung pada Allah. Jangan sampai kita mengatakan apa yang tidak pernah kita akan perbuat. Ini satu nasihat yang berat Khususnya bagi para guru ya, Berhati-hatilah Ketika menyampaikan tentang materi syukur ya Sementara kita sendiri jarang bersyukur Berhati-hatilah menyampaikan materi sabar Sementara kita sendiri orangnya Tidak sanggup menahan emosi marah Tidak sabaran Gopoh, tergesa-gesa ingin cepat segalanya, ingin sebaik instan, ya. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak, kita gundah gelisah. Ketika menghadapi yang enak, itu ada ujian di situ. Di banyak sekali ujian-ujian itu. Oleh karena itu. Dosa orang alim dalam kemasyatan itu lebih besar daripada dosa orang yang bodoh. Orang alim, dia alim, dia tahu tentang ini dosa-dosa-dosa, oh tapi dikerjakannya, maka besar dosanya. Daripada orang yang bodoh, tidak tahu ini dosa. Ya Karena dengan ketergelincirannya itu tergelincirlah orang banyak. Jadi kalau ada orang alim tergelincir itu sangat-sangat, ya Allah, nauzubillah menjadi sangat mengerikan. Kalau yang tergelincir orang bodoh tidak masalah. Ya. Nah, nauzubillah nah, suma Nauzubillah. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ya Allah, oh, jangan sampai kita nih. Kita mohon minta sama Allah, jangan sampai kita nih tergelincir. Ya. Karena kemaksiatan itu. Nauzubillah min Karena kalau seorang ulama tergelincir Terlihat oleh masyarakat banyak, maka orang banyak akan mengatakan, oh si itu aja, ngerjain itu, masa kita gak boleh? Nah, gitu Ada ungkapan seperti itu nanti, oh si bulan aja begini, masa kita gak boleh? Oh ini aja korup, masa kita gak boleh? itu Nanti ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Padahal barang siapa yang menuntun perilaku yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Jadi kalau kita memberikan contoh yang buruk dan orang lain mengikutinya, maka dosanya, kita dapat dosa jari, ya. dosa kita sendiri. Jangan tuh dosa orang yang mengikuti kita, Oleh karena itu Sayyidina Ali wajah berkata dua orang mendatangkan balak ya? Siapa dia yang mendatangkan balak? Yaitu orang alim yang melalaikan dirinya nah, Dia alim tapi lalai, jatuhlah ke dalam kemaksiatan jatuh dalam perbuatan dosa. Nauzubillah menjadi. Nih, dua orang ini bisa mendatangkan bala, bencana, musibah, fitnah. dan orang bodoh yang ahli beribadah. Bodoh tapi ahli ibadah. Ya. Dia Rajin ibadah, tapi bodoh, nggak ada ilmunya. Sholat rajin, puasa rajin, tapi nggak ada ilmunya. Ikut aja kejalan orang, orang ini orang ikut. Haji nggak ada ilmunya. Banyak orang pergi haji yang nggak ada ilmunya. Ya, waktu saya berangkat haji 2016 itu melihatin melihat jemaah haji kita banyak yang tidak tidak mengerti ya padahal manasik sudah berkali-kali ya. bahkan di sana ya Allah ketika sudah disampaikan wala rafasa wala, fusuka, wala jidala filhad ya jangan berkata-kata kotor jangan rafas melakukan perbuatan keji, ya walafasah walafusukah walajidah yang berbuat fasik, melakukan hal-hal yang mendatangkan kepada kefasikan. Walajidahlah jangan berdebat. Dan apa yang terjadi ketika haji? Oh berdebat banyak di sana. Debatnya masalah ini ketika mau berangkat lontar jumrah. Ya, dari pemerintah sudah dikasih tahu jadwalnya ini, ini. Ini berdebatlah di kemah itu. Antara Haji ini dengan Pak Haji ini. Oh, kita jangan ikut pemerintah. Kita eh, jalannya sendiri. Oh, yang satu enggak terima, enggak bisa. Terjadi ketika Haji. Ya. Ada lagi ketika sudah sampai. Ya. Ini, ini kisah nyata, ya kisah nyata saya waktu pergi haji, waktu mau melontar jumrah itu yang pertama, kan dengan rombongan, nah, ketika sudah mendekati tempat jumrah, ada rombongan dari luar negeri. ya kalau dibilang ONH plus lah seperti ONH plus itu karena e, maktabnya dekat sekali dengan Jamarat. Nah ketika mereka ini rombongan yang khusus ini naik eskalator ke lantai dua, rombongan saya ini melihat, ya melihat, oh ini ada yang naik eskalator, eh kita naik, saya bilang pak ini yang naik ini adalah rombongan yang khusus bukan kita bukan kita pemerintah sudah atur di sini jalur kita jalannya lantai bawah tapi wah alasannya macam-macam akhirnya saya diam saja karena kita ingat pesan tadi wala rafasa wala, wala jidal jangan sampai kita berdebat maka berdebat bukan hanya dalam musim haji, di luar haji sampai detik ini pun kita jangan banyak berdebat. Berarti haji kita tidak mabrur di situ. Ya. Nah. Maka saya hindari perdebatan itu. Daripada berdebat ya yaudah silakan aja. Bapak-bapak, ibu-ibu mau lewat ini silahkan. Lewatlah mereka, naik ke skala Nah, saya istri saya dan ada satu teman dari Riau ya, Istrinya Teman saya karena suaminya itu Menggunakan uh, Kursi roda Jadi diwakilkan sama istrinya Berangkat kami bertiga Hanya bertiga terpisah di rombongan tadi Dan apa yang terjadi Ternyata Jarak saya dengan Uh, tempat Jamarat, ya. Jadi kami bertiga ini tinggal dekat lagi, ya. Yeah. Mungkin tidak sampai uh, 300 meter pun tidak sampai. Sudah sangat dekat. Jadi saya bertanya ada satu askar itu, uh, Jamarat, Jamarat, saya bertanya, nah, karena di situ apa? ramai sekali eh, Haji dia langsung memberi jalan Haji ini jalannya di sini Jamarat langsung saya ikut jalan itu Lihatlah di depan itu tempat melontar jumrah dan sepi tidak ramai ya alhamdulillah langsung kita melontar jumrah dan ada satu perasaan yang luar biasa ketika pertama kali melontar jumrah dan juga nanti dirasakan oleh uh, apa mereka yang memahami hakikat jumrah, Bukan kita melempar setan iblis yang ada di batu itu. Sebenarnya kita melempar itu ke dalam bat iblis yang ada di dalam diri kita. Itu yang paling berat. Hawa nafsu kita sendiri. Nah ketika melontar itu. Ya selesai melontar. Kami pun. Bertiga mencari makan, karena cukup jauh jalannya hampir empat kilo ya perjalanan itu, dan cukup panas. Walaupun sore, kemudian kita makan, beli makan, saya beli makan itu sesuai dengan arah peta ya, saya ikutin saja arah peta seperti kita waktu berangkat tadi arah jalannya. Sampailah kami itu di tenda, dan kami pikir teman-teman tadi rombongan tuh sudah sampai, jadi kita berangkat tuh eh, apa sebelum asar, nah, sampai di tempat jamaran tuh dekat-dekat mungkin eh, satu jam lagi maghrib gitu, ya. hampir dua jam. Nah ketika sampai di tenda, lihat dia kok kosong tenda itu, rombongan belum ada yang pulang. Saya tanya kepada teman tadi yang apa tidak mengantar jumrah, diwakilkan oleh istrinya, teman dari Riau itu. Yang lain pada kemana? Belum, belum datang katanya, ceritalah kita di kemah itu. Dan benar ternyata, rombongan itu baru sampai ke tenda itu hampir jam 10 malam. Dan apa yang terjadi? Ya Banyak sekali cerita, kisah ketika mereka sampai di atas. Mereka mau turun jalan balik, tapi ditahan oleh askar. Tidak boleh, jadi harus lewat terowongan. Dan lewat terowongan itu jauh muter. Begitu sampai di terongan mereka nyasar lagi, jadi hanya selisih jalan masuk, masuk ke kemahnya India, negara-negara India, Pakistan, yang berseberangan dengan Indonesia, tapi ini dipisahkan oleh e, apa pembatas yang tinggi sekali, beton tinggi, Sehingga mutar lagi jembatannya terus ada yang numpang mobil ambulan macam-macam. Nah itulah kita, makanya ya ini oleh Syirin Alim benar kedua orang yang mendatangkan balas, siapa? Yaitu orang alim yang melalaikan dirinya sehingga jatuhlah masyhur dan orang bodoh yang ahli ibadah, dia bodoh tapi rajin ibadah, nggak ngerti, oh sholat-sholat. Orang puasa puasa, orang zakat zakat ikut, orang haji ikut haji, orang umroh umroh ikut, nggak tahu ilmunya. Maka kita Ali, orang bodoh itu menipu manusia dengan ibadahnya, sedangkan orang alim itu menipu mereka dengan kelalaiannya. Jadi kita jangan tertipu dengan orang yang rajin sholat rajin ibadah, belum tentu dia itu ngerti dengan ibadah ini dia bodoh, jahil Seperti misalnya kita lihat orang sholat eh, Tahiyatul Masjid Ketika di lapangan Orang sholat idul fitri, idul adha di lapangan Kan tidak ada sholat Tahiyatul Masjid Sholat Tahiyatul Masjid itu kalau kita sholatnya di dalam masjid Kalau sholatnya di lapangan Disitulah kita bisa melihat ya, Orang main sholat aja situ. Kalau kita tanya sholat apa pak? Teh itu masjid Nah udah diam aja Nah di disinilah kita pentingnya Ilmu sebelum kita beramal Maka kejadian haji itu banyak sekali Belum lagi di arafahnya ya Itu yang saya ceritakan tadi Kejadian di Mina Belum lagi orang yang eh, Berdebat Masalah nafas awal tenafarsani Ya Nafar awal itu Dia hanya Satu malam saja Menginap di Kemah di Mina selebihnya dia langsung ke Masjidil Haram untuk apa solat Idul Adha, nggak banyak seperti itu, ya. Jadi dia langsung ke ini, ke apa? langsung tahu ifadah, ya nah, suka masalah, langsung tahu ifadah. Misalnya. itu banyak yang seperti itu. Ya, padahal dari pemerintah sudah disampaikan nah, bahwa gini aturannya, ya. jadi ikut merinta Nafar Sani. Pulangnya nanti ikut bareng-bareng dengan perintah. Nginap di tenda itu tiga malam. Di hari yang keempat baru kita ke Mekah untuk tawaf ifadah. Untuk menyempurnakan haji kita. Ya. para pendengar syarah Ihya yang Terahmati Allah uh, subhanahu wa ta'ala InsyaAllah bab yang kelima ini sudah selesai, ini bab yang luar biasa, bagus sekali isinya syarat dengan hikmah dan pelajaran dan begitu halus Imam Ghazali menyampaikannya sangat berhati-hati dan beliau sangat Paham dengan hal-hal yang pelik Ya dari ilmu ini Ilmu agama ini Mudah-mudahan kita semua juga Terbimbing Ya Setelah mendengarkan syarah ini Dan insyaallah Kita akan lanjutkan Pada bab yang keenam Tentang bahaya ilmu Dan penjelasan Tanda ulama akhirat atau ulama yang dan ulama yang buruk ulama su nah, jadi nah, tentang ilmu dan para ulama ini kajian yang perat ini ya yang berikut ini bukan kajian yang mudah ini ya jadi saya memohon taufik pada Allah, mohon petunjuknya supaya diberikan kemudahan kelancaran untuk mensyarah kitab ini sampai selesainya sembilan jilid. Karena itu, yang menjadi cita-cita uh, saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan juga keluangan waktunya. Ya. Al-Hakum bin Rabiq, Pakar Teknologi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.